Kau sebuah saya berubah Dan saya pun rasa bahagia Kau yang selalu setia teman saya Di saat suka dan duka Saya hanya mau dengan kau saja Hati terakhir yang saya mau singgah mau ingin berpindah Hanya kau satu selamanya hanya ingin yang lengkapi Remani oh, Sunil